Piala Dunia 2022 Qatar akan membuat beberapa sejarah. Dari sudut pandang petugas pertandingan, Piala Dunia ini bakal jadi edisi perdana di mana wasit perempuan akan bertugas. Bukan cuma wasit perempuan, FIFA juga sedang mempertimbangkan memakai robot hakim garis pada gelaran Piala Dunia 2022 Qatar. Presiden FIFA, Gianni Infantino pernah mengatakan bakal memakai sistem semi otomatis penentuan offside. Dalam aplikasinya, tugas ini bakal diemban robot hakim garis tersebut. Menurut situs Doha News, pemakaian robot hakim garis bakal dibahas pada rapat International FA Boards yang berlangsung di Qatar, akhir pekan ini. Kepala Wasit FIFA, Pierluigi Collina, membeberkan cara kerja robot hakim garis ini. Menurutnya robot hakim garis hanya mempermudah kerja wasit dan para asisten. Artinya tugas asisten wasit memang tidak akan digantikan oleh robot ini. Di lapangan permainan, wasit dan asisten masih bertugas membuat keputusan, kata Colina saat diwawancara The Sun. Teknologi ini hanya memberi mereka dukungan yang berharga untuk membuat keputusan yang lebih akurat dan lebih cepat, terutama ketika keputusan offside sangat ketat dan sulit, lanjutnya. Piala Dunia 2022 memang bakal mencetak sejarah penting dalam hal dunia perwasitan. Qatar 2022 akan tercatat dalam sejarah sebagai piala dunia pertama yang dipimpin wasit wanita. Tiga dari 36 wasit yang dipilih untuk mengawasi jalannya pertandingan adalah perempuan. Ketiganya adalah Stefanie Frepat, 38 tahun, Yoshimi Yamashita, 36, dan Salima Mukan sangat 33 tahun. raksasa Premier League Chelsea dikabarkan menjadi kandidat terdepan untuk memboyong penyerang sayap milik Barcelona Ousmane Dembele pada musim panas ini kontrak Dembele bersama Barcelona akan habis pada tanggal 30 Juni tahun 2022 besok namun hingga kini belum ada kontrak baru yang disepakati antara kedua belah pihak artinya Dembele pun bisa pindah secara gratis andai benar-benar tak ada kontrak baru dari Barcelona yang disetujui Dembele Karena itu, beberapa klub tertarik meminangnya Kini seperti dilansir Daily Mail Chelsea menjadi kandidat terdepan untuk bisa mendapatkan tanda tangan Dembele menyusul mundurnya PSG dari persaingan Alih-alih menggayat Dembele PSG diklaim lebih memilih untuk memperkuat sektor gelandang tengah mereka pada jendela transfer musim panas ini Chelsea sendiri memang cukup serius menginginkan Dembele Sang manajer, Thomas Tuchel pernah menjadi bos Dembele saat masih di Borussia Dortmund Januari tahun 2022 lalu Barcelona yang merasa sudah kecewa sempat mengumumkan bahwa Dembele dipastikan akan hengkang pada akhir musim. Namun, performa impresif Dembele mampu membuat Barcelona berubah sikap. Klub Katalan itu pun sempat mati-matian ingin memperpanjang kontrak sang pemain. Sayangnya, Hingga kini tidak ada tanda-tanda progres signifikan Dembele tidak benar-benar menurunkan tuntutan Agennya memaksakan kontrak baru bernilai besar Masalahnya, Barca sekarang berada di bawah tekanan finansial yang cukup besar Kabarnya Barca pun merasa muak dan bersiap melepas Dembele dengan gratis